Baiklah persahabat leselori, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita kabar pertama persahabat yang dengan spesial nih dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadi miliknya Ayah menggunakan sebuah postingan foto cute Barang istri tercinta ada mamah Kejora Wah wow, lagi makan cemilan persahabat ya, luar biasa, so cute banget ya <laughs> Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Untuk kedua orang tua tercinta Dari dedek Lesti Ada kalimat gamsan yang dituliskan oleh Ayah Kejora Baru pulang dari Bandung nih Bapak sama keluarga Eh pas banget udah pulang ke rumah Ada cemilan yang bisa menghilangkan janger, Paling seneng deh Kalau tentunya sama cemilan yang satu ini Favorit keluarga banget Rasanya banyak banget Semuanya enak-enak cemilan ini tuh harus selalu ada stok di rumah, apalagi masing hujan kayak gini, bawaannya pengen ngemil terus, bapak sama keluarga suka stok cemilan enak ini at makroni underscore crew persahabat ya sok segera asli ini persahabat ya enak pisan iumah tuh, nagih katanya enaknya kata ayah, atau bisa langsung pesennya ke WA yang tertera di tentunya postingan ayah keciorah persahabat jadi Shopee juga ada masya allah banget ya mudah-mudahan Idolek kesayangan kita keluarga besar dari Leslat ini diberikan kesuksesan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan ke kabar berikutnya ada sebuah unggahan spesial banget di vlog Rans persahabat yang sudah di up ini ketika Lesti dan Rizky Pilar baru sampai di Andara dan langsung disambut oleh Nagita Slavina ini Allah banget ya sambutan dari mama gigi ini seperti kepada adik sendiri tuh terhadap Leslie Kejora langsung dijamu dengan baik oleh Kak Nagita sambil dilus-lus dulu di perut bunda BBL nya, masya Allah, disambut dengan baik banget ya bahagianya kita bangga banget, masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu banyak orang-orang hebat dan orang-orang yang baik yang tulus mencintai Lesti dan kakak Rizky Pilar. Postingan tersebut di kembali oleh akun Leslar Underskoresik Ada kalimat caption yang dituliskan CL jangan lupa ya fans tuh persahabat ya Untuk besok juga jangan lupa nih untuk menyaksikan cinta Amadi Leslar Nah kita lihat juga persahabat ada sebuah kalimat komentar yang diberikan di postingan tersebut Yakni dari akun Alova Underskoresiva Salvox, Masya Allah, Bumil cantik banget katanya tuh Semua salvox banget dengan Dedek Lesti yang semakin hari semakin tampil cantik persahabat ya Mudah-mudahan selalu berbahagia dan selalu diberikan kesehatan Selanjutnya juga ada sebuah postingan spesial persahabat ya Ini perhatikan Ketika vlognya Irfan, kolaborasi bersama Leslar, Irfan menyebutkan, menyampaikan, dan sekali, sekali bertanya kepada Leslie Kejora soal Leslie Kejora itu mantu kesayangan dari Pab Dance dan Ibu Rosmala Dewi persahabat Ya, Kakak, bila ikut nimbrung, bukan hanya mantu kesayangan Leslie sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Wow, masya banget ya, dan terlihat ketika di episode CL, episode 15 Dedek Lesti Kejora emang anak kesayangan banget ya. Masya Allah seperti anak kandung nih dari pubdance dan Iboros Dewi paling dia sayang banget. Uh gemes ya. Mantu rasa anak, anak rasa mantu ini mah kata Lesti Bilar Gallery Underscorno menyampaikan lewat kalimat Gelson yang dituliskan. Mudah-mudahan saja Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan.